Oh, mm -hmm. oh, Kita sim juga. Tepang tiga kali, dulu hilang ya. Bim salah, bim jadi ngilang. Ini sih begitu, Bang. teman, teman, teman. Di mana? Bagaimana, Pak? Apakah langsung kita terawang aja di lokasi ujinal ini? Iya, kita terawang aja. Saya sudah merasakan yang aneh-aneh di sini. Ini sudah sangat terasa sekali tuh. Lihat, Pak, Pak goyang, Pak. Ya? Tuh. Goyang. Kok bisa, Pak? Ah. Lah, Pak, ngapain di situ? Lama nyambut singkong, Bang. Ya. saya merasakan lebih dahsyat lagi nih, apa tuh pak? kira-kira? ini saya lagi rasakan ini di bawah ini, apa? Lagi saya getar sekali nih pak. waduh, getar pak. pak, papa mau kemana pak? Woi, hey, lapar bang. Mau nyabu singkong. Pohon singkong gua itu. Meret enggak lo? Belum lanjut support lulupade motivasi buat AY Jadi jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini tim ujinya Libang Jamin TV Menyambangi perkebunan di kota Serang namun ada kabar yang melegenda di kalangan masyarakat kota ini. Mitos yang beredar, banyak kejadian dan hal gaib muncul dari lokasi ini. Seperti adanya makhluk jadi-jadian yang menyerupai binatang babi. Kisah fenomenal makhluk setengah manusia setengah babi Yang kerap disebut-sebut sebagai babi ngepet Setiap jejak penuh misteri Fenomena gaib akan mengiringi peserta uji nyali Yang mungkin saja akan menemui sosoknya malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali lagi di Uji Nyali Bang Jami TV. Kali ini, tim Uji Nyali Bang Jami TV akan mengadakan uji nyali bertempat di Serang Banten. Lokasi uji nyali bertempatan di Kebon Orang. Seperti biasa, tim Uji Nyali akan menghadirkan salah satu narasumber untuk menggali informasi di tempat uji nyali tersebut. Dan kami mengundang salah satu warga yang sudah ada di samping saya. woi Pak. Ya. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Muelis. Kalau boleh tahu, Bapak di sini sebagai apa ya? Saya di sini sebagai tukang kebun di sini. Oh, tukang pak. kebun. Apa benar, Pak, di wilayah sini sering terjadi kehilangan atau sering terlihat penampakan? Ya, dua duanya sih di sini sih. terutama memang warga sini baik pada kehilangan Kayaknya di sini Bang ada babi-babi ngepet nih pada ngosek sebelah sini kayaknya. Makanya banyak pada keirangan. Selain babi-babi ngepet nih Pak. Nampakan apa lagi Pak yang sering terlihat di kebun ini? Oh, yang saya sering lihat sih di pohon-pohon ubi ubiana -pohon sering pada ngoya begitu. Ya, ya Iya, apa tuh Pak? Iya, ternyata di situ ada kucing belaki kayaknya. Oh, gitu ya Pak. Iya. Kira-kira ada lagi nggak pak yang bapak sering lihat di kebun ini? Oh, ada. Kayaknya malam-malam ini sering ada suara orang macul. Oh, orang macul. Uh -uh. Kenapa kan itu pak? Oh, ternyata pas saya sedih dikit, yang punya kebun lagi macul. Baik pak, kalau gitu sudah cukup informasi yang bapak berikan atas waktunya. Hmm. Saya ucapkan terima kasih pak. Iya, oh, sama-sama pak. Kami sudah mengundang. Salah satu peserta untuk di uji nyali di tempat tersebut Dengan Bapak siapa saya berbicara? Bapak Ojos Oh Bapak Ojos Motivasi Bapak untuk mengikuti uji nyali ini apa Pak? Ya mau dapetin hadiah buat modal ikan Oh modal ikan Kalau boleh tahu ikan apa Pak? Ikan cupang Selanjutnya tim uji nyali akan menghadirkan salah satu ahli supranatural untuk diwawancarai di sini. Gimana pak? Apa kita langsung ke lokasi uji nyali? Ya, oke, okay, sekarang aja. Oke, okay, kita berangkat pak. Oke, okay, kita sudah sampai di lokasi uji nyali.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 Hah, lah pak apa ini di situ? Saya mau singkong, bang. Oh, oh. Saya merasakan lebih dahsyat lagi nih, oh, Apa tuh pak? Kira-kira. Ini saya lagi rasakan ini di bawah ini. Apa? Tadi saya getar sekali nih, pak. Waduh, getar pak. Waduh pak. Papa mau kemana pak? Pak, ngapain pak? Ada penampakan pak? Kang. Kenapa pak? Ini kelebut ini kencing. Eh, bu. Oh, no. Bagaimana, Pak? Apakah Bapak sudah benar-benar siap untuk mengikuti acara uji nyali ini? Benar siap, baik. Kalau begitu, saya memanggilkan asisten saya untuk pencahayaan di tempat ini. Bang Aris, tolong, Bang. Kasih, Bang, di Ini salah satu pencahayaan untuk di tempat uji nyali Bapak, tolong jangan sampai mati ya Pak. Untuk peraturan uji nyali di sini, Bapak tidak boleh melebihi dari lingkaran yang sudah kami tandai ya Pak. Di sini kami sudah menempatkan kamera Pak. Misalnya Bapak tidak kuat dengan gangguan yang ada di sini, Bapak silahkan melambaikan tangan ke kamera ya Pak. Nanti tim kami segera menuju ke sini untuk menemui bapak. Kalau gitu tim akan meninggalkan bapak di sini. Selamat berunjuk lipat Pak. Lihat tuh Pak. Kelakuannya mm -hmm. tuh peserta mm -hmm. sidian kamera malah buat pegaya Iya mm -hmm. Aduh, bodoh banget kontraktor oh, ini. Bisa jang. saya lihat siapa tahu nih di belakangnya pak gojo sini hmm. ada makhluk paling kasar bukannya astra kasar hmm. lagi mengganggu gede juga ya pak Tim, gimana sih buat ditinggal sendiri? Tapi kagak ditinggalin makanan lagi. Aduh, aduh ada singkong. Rasanya malam hawanya kagak enak amat ya. Wah, mau ngapain singkong gua? Orang-orang kan? apan di Woi, lapar bang, mau nyampe singkong, pohon singkong gue ya tuh, merk lo? Pohon singkong orang, cabutin, nah, nah. doang melin kita ambil punya kebun, kebun, nongol pak, kenapa? Nah, nah. Alamat gagal ini menjadi nyali, nah, emang kenapa pak? Itu yang punya kebun nongol, nah, emang bapak kayaknya namanya punya kebun? gak pak. <tuk> <tuk>